Halo sahabat kuliner, salam ya, munyah munyah mantap Oke, jadi guys, di kesempatan malam hari ini ya, kita nge lagi guys Malam hari ini kita nge yang ada di suatu lapangan Dimana ini, ini berada di desa Tambang Mas lagi guys Tepatnya ada di lapangan bola desa Tambang Mas Nah, kali ini saya akan nge-vlog ya Kita akan ngevlog uh, suatu, apa ini, hiburan rakyat ya uh. Atau mungkin hiburan masyarakat ya Nah, uh, ini adalah salah satu pasar malam ini grand opening guys yang ada di Desa Tambang Mas guys Jadi gimana keseruannya dan gimana keramanya Ikuti vlog kali ini okay, guys gimana keseruannya uh, acara malam pasar malam kali ini ya Ini yang ada di Desa Tambang Mas 1 Yuk kita ke sana Oke okay, guys uh, Inilah kondisi pasar malam ya yang ada di Desa Tambang Mas Bisa dilihat uh, antusias warga menyaksikan pasar malam ini ya Oke okay. kita akan review kita akan muter-muter yang pastinya kita akan cari kulineran guys kulineran Oke okay. bu. Oke okay guys bisa dilihat ya ini ada ada apa udah satu wahana permainan ya Wahana permainan uh, Kincir angin kalau nggak salah guys Bisa dilihat Kincir angin guys Wow Ini uh, adalah salah satu Pasar malam Grand opening ya Yang ada di desa Tambang mas Kita lanjut lagi Wow Bisa dilihat guys Itu ada salah satu apa uh, Wahana apa sih juga cukit ya gimana kita akan coba ayo <laughs> kita lanjut aja jalan ya guys ya ini pasar malamnya nggak uh, berbeda jauh dengan pasar malam yang ada di uh, kota Lampung tengah kemarin ya guys tapi ya bisa dilihat ya jelas lebih berbeda dengan pasar malam yang ada di di ya, ya, ya. Lampung tengah kemarin ya guys ini grand opening, mungkin banyak yang belum buka, Lalu kita lanjut lagi. Oke, okay. gimana lagi Di sebelah kiri itu ada komedi putar guys, itu adalah permainan anak, bisa dilihat, bisa di shot, uh, ada wahana anak, komedi putar ya. Nah, ini komedi putar ya guys, wow. Ini kebetulan lagi pas malam minggu ya guys. Jadi ya banyak sih uh, banyak warga yang berlibur merefreshing seperti kita lah ya. Refreshing. Yuk kita jalan lagi guys. Oke okay, kita jalan lagi. Kemana ini? Kita jalan lagi guys. Kita jalan lagi. Ini ada salah satu Uh, wahana ya wahana uh, permainan anak bisa ada wahana untuk anak-anak ya ini diantaranya uh, apa nih uh, melukis ya melukis guys wow ini kebetulan pasti malam minggu guys jadi ya uh, bisa dilihat ke gimana antusiasnya warga ya yang setelah beberapa tahunnya yang mungkin tidak ada hiburan nah kali ini bisa dilihat wow oke, kita lanjut lagi guys oke di sebelah kiri saya itu ada <gifat> oke di sebelah kiri saya ada satu wahana yaitu uh apa namanya wahana ruang hantu ya atau selang setan bisa dilihat tuh ini kebetulan yang waktu di Lampung kemarin gak ada ya nah kali ini ada guys jadi seperti inilah keseruannya uh, hiburan rakyat ya yang ada di desa Taman Mas.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 Tambang masalah Alatu, iya asli sini, seru menghibur, ya. Semoga diadain terus biar rame Untuk diperbanyak wahananya hiburannya, biar tambah rame tambah seru. Ya. lagi nah disini juga menyediakan permainan anak-anak ya bisa dilihat di sebelah kanan saya ada permainan uh, untuk anak-anak uh, uh, permainan anak-anak untuk mancing ya uh, permainan anak, -anak. mancing anak-anak guys bisa dilihat jadi tidak hanya Permainan dewasa, namun juga permainan anak-anak ada di sini guys ya. Dan ini masih ada yang tertutup guys, bisa dilihat. Di belakang saya ini masih ada yang tertutup. Ini mungkin belum siap ya, saya ini lagi perdana. Lagi grand opening banget di Desa Tambang Mas tepatnya nih guys. banyak ada di Desa Tambang Mas, pemenang selatan. Itu masih kosong, mungkin next akan dibuka guys. Oke, kita lanjut lagi guys, kita jalan. juga ada permainan anak guys ini apa ini permainan slim ya tuh ada jungkat jungkit untuk permainan dewasa dan ini ada permainan anak-anak uh, apa itu rumah-rumahan ya bisa dilihat tuh ada rumah wow nah ini kondisi pasar malam yang ada di desa Tampak Mas guys jadi buat teman-teman ya yang mungkin uh, belum mengetahui atau mungkin baru mengetahui adanya Pasar malam ya. Seperti inilah grand openingnya yang ada di Desa Tambang, Mas. Oke, kita lanjut lagi. Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin belum mengikuti atau yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Oke, Mas ya. channel apa, Mas? Mas. Bapak Isha Putra. Ayo, sih, yuk. Oke, oke, set. oke, siap. pasang YouTube kan? boleh saya nunggu. Saya pada, boleh saya yuk. Ini mohon maaf dengan Masih. Apa dari sana dulu? Jauh, okay. mas, siapa ini Mas? Nama saya Aska Ulia. Asli mana, Mas? Ya, A1. Asli mana? Asato. Oh, asli desa tambang Masih? Ya, <A1> Mas. Uh, menurut Mas ini, gimana uh, adanya hiburan ini? Gimana? Seru atau seru. gimana? Sa sangat seru Seru ya? Iya Namanya, namanya? namanya Kau Zaru Seru ya? Pasti seru lagi? Gimana? Nama saya Fajri. Oh, sangat iya. seru banget Seru banget ya? Iya. Harapannya untuk kedepannya Mas? mungkin di apa gitu di kalau bisa yang lebih besar lebih besar lagi ya nah. oke okay, masnya ini harapan untuk kedepannya gimana ke depan kedepannya lebih ramai lebih ya, ramai yeah. ya ini kan masanya baru pertama ya mas yeah. ya? mungkin mudah-mudahan kedepannya akan lebih ramai lagi ya yeah, gimana? ramai gimana harapan untuk kedepannya mas halo harapan saya untuk kedepannya oh. ya supaya lebih mewah lagi lebih besar dan hadiah hadiahnya lebih bagus oke okay, siap Nah, ini adalah salah satu, satu pengunjung ya Bu, izin ya Bu oh, iya. uh, Ibunya dari bu, keluarga mana? Dari A1 nih Mas oh, Dari A1 ya? Bu, ini tanggapan ibu Bagaimana adanya wahana atau hiburan seperti ini Bu? Oh, seneng banget ya Mas ya Kita nggak perlu jauh-jauh pergi keluar kita udah dapat hiburan di sini dekat sekali oh, okay, bisa okay. nyenengin anak juga okay. harapan untuk depannya bu adanya wahana ini oh, kayaknya ini udah terlalu ramai ya mas ya kita oh. lagi betul lebih dibanyain lagi permainan anak-anak biar tambah ramai oke okay. oke okay, makasih banyak bu ya sama sama okay. dengan ibu siapa ini, Bu? Septa. Ibu Septa ya? ya. Oh, mohon maaf, Bu, ini ibunya warga sini atau bukan? Bukan. Oh, bukan? Wah, oh, ini warga saya, guys. Ini adalah salah satu pengunjung yang bukan dari warga sini, guys. Dari mana, Bu, ya? Dari Meranti. Oh, dari Meranti, ya? Itu jaraknya berapa kilometer? Tiga, kayaknya. Tiga kilometer, Tiga, ya? oke. Okay. Bu, uh, ini ada suatu hiburan ya, ini komentarnya gimana tanggapannya Bu ya? Iya bagus sekali lah buat masyarakatnya. Harapan untuk kedepannya Bu bagaimana? Lebih maju lagi lah. Oke okay, lebih maju lagi ya? Oke, okay. izin dia upload di Youtube Bu ya. Boleh ya? Oke, okay, thank you Bu. Oke okay, guys, uh, jadi itu tadi ya adalah salah, ada di, uh, desa, uh, adalah salah satu pengunjung yang ada di luar desa guys, bayangkan. Adalah salah satu pengunjung yang ada di luar desa mas luar biasa.